Hello dan Assalamualaikum bersama saya lagi Safwan dan kita akan sambung lagi dengan reaction kita untuk Agent Ali Season 1 Episod 5 Tanpa Buang Masa Jomlah kita mulakan Uish ada apa ni? Ada peceroh oh okey, dia orang kembali-balik Dia orang ni Finally kita sambung balik cerita dia orang Memang senang lah kan Untuk Agent Rizwine Nampak tu dia elak Pop Kena Oh elak juga Alright So ni baru lawan dia kan ha, Satu lawan satu Settle Alamak macam mana boleh terkena pula Alright pencerobohan Mari kita tengok Ali tak tahu pun pasal tu kan Cik tukar nama macam tu je Misi blueprint Okay ha. Rambut saya pergi sekolah macam biasa Hahaha di bawah juga kucing dia Oh oh adik cikgu dia dah tahu macam mana Ah uh, itulah siap awal lagi Oh kesian comot Lah kena lagi denda Ah, ah, Sean was here Oh, Kena oh. kejar dengan geng-geng Tai <laughs> Cikgu dia boleh tahan eh Oh dia pergi ni eh Ya, ya comot ikut sekali Confirm Ya, serentak dengan tu ada pencerobohan eh. Kan? Ha. Oh, lepas. Oh, ni sebelum pencerobohan tu ke? Ha. Uncle Bakar ni takut lipas eh semua orang takut lipas Oh, ni lepas tu. Ya. Yeah. Blueprint. Senanglah, haa. Uh. Baru sebelah lah Oh <laughs> Paham ke cuma dia akan sekio lagi sebelah apa blueprint tu yang telah dienkrip. Oh. Ada orang lain Siapa pula ni Oh diorang Aku tak nampak sangat Ingatkan kostum lain Tak nampak kan Gelap Gelap tak nampak Dia ada night vision. Itulah. Ali boleh nampak lah Sebab dia Ada ni Iris Dia punya showwave ni tak habis-habis. Oh, kena last. Let's. let's go, let's go, let's go. Kebal betul. Woo! Oh dia balas balik weh melekat. Power power power Dia segar stress Thresh memang power Sebab lipas tu Among us Lipas tu orang nampak Comot akan clutch Ha! Lipas buka suara lipas, ya. Yeah! Tak haa Oh pelabuhan ni lagi Haa tu Ada teraksi tag komeng Oh kena hack so decoy je macam tipu je punya webcam yup sebab diorang dah ada dua-dua belah blueprint kalau hilang memang habis lah oh gadget barukah Ooh. Ooh. Boleh buat perisa ai. Kita tambahlah uncle. Pakah. Oh, dia dah diklip. Ha. Ha. Ya, nak pecah kan dia? Right? Atas dua. Bijak, bijak. Oh, ni best ni. Alicia lawan dengan ni. Lawan dengan perempuan tu. Oh, ada laser trap. Cancel. Cancel. Jangan bagi dia decode. Yap, Cancel. Laser, laser. Oh my god. Dia lupa pasal laser pula. Yup. Kali ni boleh counter. Nice. Wuh. Tak boleh. Oh. Tak boleh. Oh. Decoy. So yang sebenarnya dia siapa? Ali. Oilah, oh aku ya Ali ambil yang sebelah lain. Let's go scuffle. Oh, masuk ke dalam tu. Rangkau sendiri. Boleh tak? Boleh tak? Bakar benar. Boleh tak? Oh dah habis lah. 3 Oh no. Prototype pun. Oh dia pun nak habis tenaga dah. Bagi lah dekat Alicia. bagi, bagi. Let's go, full team. What the? Heck? The counter sempat lagi datang, Edos. Eh, Macam mana dah pingsan tadi? Oh no. Wow. Weh susah ni, susah ni. Apa ada bawa ni? Di G tiga sepuluh. Baik, let's go, Ya, uh. Itu dia. Ueh, tumbang. Oh, dia ambilnya tu Needle tu. Bijak comot. Oh, bos dia suruh berundur. Ya. Yeah. Rizwan. banyak sangat tu Rizwan. Ya betul baru flashback. Eh yeah, bezos uh, apa fighting tadi? <laughs> tol, tol. Alah <laughs> Q nya Yeay, combol join mata Of course dah undur stres kot kau. Orang nombor dua dengan nombor tiga. Yeah dalam mata. Di ni memang panda lah di ni Pandai je. Ya, dah lupa bagi tahu. Eh hey, di sekolah Comot memang hari ni clash eh Episod ni Baik tak payah bawa Ha Baik tak payah bawa Level 5 archive room Oh. Blueprint. Wait a minute. Dia transfer kan? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Upload. Copy. We what? Bakar? <gasps> Dang. What is that? What is that? Oh no. No. Don't. Don't. Don't. don't. Okay, okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Kenapa? Kenapa bakar? Kenapa bakar? Kenapa bakar? Sekejap. Kita kena ingat. Okay. Ah. Uh, dia orang dapat main kontrol punya helmet tu kan Aku rasa bakar kena main kontrol. Itu je aku boleh cakap Aku tak boleh cakap dengan lain Takut apa? aku salah cakap So itu je aku cakap Tapi kenapa bakar Aku ingat kan Rizwan Aku sila ingat Rizwan weh Tapi kenapa bakar Wow spicy episode 5 ni Hujung-hujung dia Walaupun episode ni Apa whole episode Keseluruhan episode Memang action Sonok gila tengok dia orang lawan kat pelabuhan tu So itu dia episode 5 Agent Ali kita akan tahu ni yang best marathon ni kita akan tahu dengan cepat apakah yang akan berlaku sebenarnya apakah sebenarnya di sebalik bakar mendapat blueprint tu dia copy dia bukan ambil lah dia copy je ok kalau korang suka dengan reaction ni kau orang boleh like macam biasa jangan lupa untuk subscribe juga kita akan jumpa lagi dalam episode akan datang untuk episode yang keenam kita jumpa lagi Assalamualaikum dan bye-bye